Di mana engkau berada hari, hari apapun keadaan, putuskan hari untuk menyenangkan kebaikan Tuhan. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam diri akan selalu bersama-sama dan aja. dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu asal. Baik hari Di ku mereka tahu, katakan syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Yes, Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara. Iman kami hidup. Di dalammu, Di dalammu aku tenang, sebab Seperti... cinta. Aku, tak pernah ku ragu Ku tetap menyembah Apapun yang terjadi Di dalam hidupku Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya Iman kami katakan Tuhan yang berkat. Kami ragu Ku tetap menyembah Apapun yang terjadi Di dalam hidupku Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya Ayo bangkitkan I love Bahanmu, naikkan sembahmu Hari ini pada Tuhan Kami percaya kepadaMu Tak pernah Tinggalkan kami Tiada perubah Puasamu Tuhan Tetap Percaya dan menyambung Satu yang kami tahu dulu sekarang Sampai selama-lamanya Tuhan yang kami sembah tidak pernah berubah Engkau yang berkuasa Engkau yang setia Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Begitupun penyembahan kami kepada Tuhan Mari jumpai iman kami hari ini Dan kami nyatakan kami tetap mempercayai-Mu Tuhan Kalau hari ini kami ada Kami perkatakan semua karena Tuhan Semua karena anugerah kasih setia mu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih. Shalom brevers, segak kerasa ya kita sudah berada di bulan November. Satu bulan lagi kita sudah sampai di penghujung tahun 2020. Nah di tahun 2020 ini benar-benar tahun yang unik e, buat kita semua. Dan saya berdoa biarlah pandemi ini sekaligus juga menjadi akademi atau sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya buat kita semua. Saya juga berdoa supaya teman-teman semua Raja Wali Church keep strong, keep learning, keep upgrade yourself and the most important is teman-teman semua keep growing dalam pengenalan kita akan Tuhan kita. Nah saudara di bulan November ini kita mau belajar satu tema yang baru namanya Stay Positive. Ya di November ini kita belajar mengenai Stay Positive. Teman-teman gak salah denger karena di lately di musim ini lebih mudah buat banyak orang berpikiran negatif daripada positif. Nah saudara pernahkah ada di antara saudara yang memperhatikan, mostly hampir mana aja setiap kita baca portal berita misalkan, lately pasti beritanya penuh dengan hal-hal yang negatif. Jadi banyak orang yang sakit, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang ekonominya struggling, bangsa demi bangsa terpecah, Uh, dan sepertinya berita itu merupakan sesuatu yang bertubi-tubi muncul di layar kita. Jadi nggak kaget kalau dengan mudah kita bisa terjebak dengan yang namanya negativity. Jadi teman-teman negativity ini menghasilkan apa? Ketakutan, stres, kegelisahan dan ini menjadi menyelimuti banyak orang hari-hari ini. Akibatnya kalau kita boleh jujur termasuk saya kadang-kadang kita bisa kebawa ke dalam kegelisahan dan kekhawatiran betul atau betul. Ya kan? Bisa jadi kita cepat marah, cepat emosi menjadi orang yang sumbu pendek Makanya ada baiknya juga ya PSBB ya Kalau kita ketemu dengan banyak orang kita lagi cepat marah Wah orang tersebut bisa jadi korban emosi kita Nah pandemi ini merubah banyak hal Kemarin salah satu rekan kuliah dan dosen kita mengingatkan bahwa bahwa pandemi ini kita harus memandangnya berbeda ya Pandemi ini kalau boleh kita harus jadikan akademi ya. Jadi sesuatu yang positif yang kita bisa ambil. Nah coba saya ajak teman-teman sebentar berpikir aja. Ada nggak sesuatu yang positif yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Karena secara kasat mata sepertinya semuanya merosot ya. Tetapi hal positif di tahun ini misalkan ya teman-teman sekalian. Saudara saya eh, yang baru saja menikah di tahun ini saya tanya. Gimana pengalaman menikahnya di masa pandemi ini? Dia bilang ya satu sisi minim teman-teman yang hadir. Tapi di satu sisi ongkos menikah tanda kutip resepsinya jadi murah sekali. Enggak me me membuang biaya yang cukup besar. Mem memakai biaya yang cukup besar maksud saya. Sehingga uh, kosnya sangat murah sekali dan dia bilang wah jadi ada alasan ya. Enggak mengundang banyak-banyak orang dan hanya keluarga-keluarga terdekat aja yang datang untuk menikmati resepsinya. Jadi positifnya adalah biaya menikah menjadi sangat uh, turun satu sisi buat... Uh, si konsumen atau si pengantinnya. Maksud saya gak cuma di masa pandemi sih, saudara pada prinsipnya penting buat kita untuk tetap memilih percaya, memilih melihat hal-hal yang baik, dan percaya Tuhan bekerja, percaya dia bersama kita apapun keadaan kita. Karena gini saudara prinsipnya, karena mata yang terbiasa melihat yang negatif tidak pernah akan memimpin kita hidup di dalam hidup yang positif. Saya ulangi, mata yang terbiasa melihat hal negatif tidak pernah akan memimpin kita ke hidup yang positif. Nah minggu pertama ini di satu bulan stay positif saya memberikan tema adalah mohon sabar. Sekali lagi mohon sabar sekali lagi mohon sabar. Kalau saudara boleh tambahkan, ini ujian gitu ya. Karena <laughs> jargon ini banyak memenya banget di, di, di dunia maya ya. Nah sabar yang saya maksudkan bukan seperti gambar-gambar berikut ini. Oke, bukan sabar seperti itu yang saya maksudkan. Tentu saja buat saudara yang masih belum punya pasangan hidup, saudara gak usah kuatir lakukan aja PDKT. Karena sepertinya, sederhananya PDKT itu sama seperti mendung. Belum tentu hujan, PDKT pun belum tentu jadian. Jadi kita mesti berhati-hati dan bersemangat pada waktu kita melakukan PDKT. Aduh, maaf ya saudara Just kidding. Nah saudara, sharing firman Tuhan pada hari ini mungkin bukan sesuatu yang saudara pengen dengar. Tapi ini akan challenge kita dan membuat kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudara kenapa sabar itu penting? Mari kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan. Penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara kesabaran adalah buah roh. Berarti ini hanya bisa keluar kalau roh kudus ada di dalam saudara. Atau bukan hanya itu lebih dalamnya lagi saudara bersama dengan roh kudus mengerjakan. Saudara izinkan dia bekerja di dalam saudara. Dan kita seringkali saudara belajar hal-hal seperti ini sebenarnya bukan barang baru. Ya kita lah, Pastor Andre yang namanya kesabaran itu dari saya sekolah minggu juga saya udah tahu. Tapi seiring kita semakin bertambah usia kadang-kadang kesabaran ini menjadi barang langka. Atau gara-gara ego kita ini sabar adalah buah roh cuma dijadiin jargon doang buat kita semua. Anyway buat orang yang mengenal papa saya saudara ya dia adalah pribadi yang semua orang kenal dia pasti bilang dia sabar. Ya papa saya orang yang sabar sekali menghadapi ocehan orang pada waktu dia menjadi gembala dia menghadapinya dengan sabar. Uh, pada waktu mobil ditabrak sama orang naik motor dia juga nggak cepat marah dia orang yang sabar juga. <tuk> Saudara sabar adalah mungkin di zaman ini bisa jadi barang antik ya. Ini kayaknya barang aneh di zaman ini. Ini counter culture kalau boleh saya bilang karena kita ini generasi tik. Apa maksudnya tuh kita generasi tik? Maksud saya kita hidup di masa we think, we see, and we. Itu udah jadi habit, ya, udah jadi habit. Maksud saya, saudara, satuan mau kita bersabar, kita dan belajar menunggu banyak kita tuh gini, kabur dan males, dan memiliki urat sabar yang tipis sekali. Kalau boleh saya bilang kita kalau boleh masuk joinnya gengnya ini deh Dominic Toretto aja, <laughs> saudara, ya. tahu Dominic Toretto? Itu saudara salah satu tokoh di Fast and Furious. Kita maunya cepat, kita nggak mau waktu yang pas untuk kita bergerak dan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah Tuhan mau ingatkan kita lewat pesan firman Tuhan ya terutama dalam satu bulan ini untuk kita stay positif. Kita harus sabar apalagi di situasi yang banyak negatifnya seperti sekarang ini dan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nah siang hari ini mari kita lihat sudut pandang lain tentang sabar. Saya teringat berwaktu yang lalu sebelum uh, digital finance trend seperti sekarang saya masuk salah satu Lipo Mall ya saudara ya dan gak notice pemberitahuannya biasanya kalau saudara main ke mall yang dikelola oleh Lipo Group sudah pasti kalau namanya parkir kalau keluar itu harus pakai Ya, salah satu digital finalists brand tertentu lah ya. Nah, e, lalu saya enggak memperhatikan saudara dan saya mempersiapkan uang cash. Singkat cerita mobil saya udah menjelang di ujung parkira, di ujung pintu keluar saya mulai curiga karena kok nggak ada yang jaga ini parkiran. Tiba-tiba si petugasnya ada yang menjaga di situ karena lagi masa sosialisasi juga mungkin ditanya, "Pak, sudah tahu belum kalau membayarnya harus pakai ini?" gitu. Terus saya bilang, "Hah? Masa? Tolongin deh, Mas, saya kayaknya" Lupa dan bahkan belum install aplikasi tersebut, saya bilang gitu. Caranya gimana? Ya Bapak install dulu, lalu mesti isi dulu, lalu di-scan kartu parkirnya, lalu Bapak baru bisa keluar. Mas, ini udah mulai panjang nanti di belakang, saya bilang gitu ya kan. Lalu bisa enggak Mas dibantu sedikit gitu. Maksudnya saya bayar ke Mas aja Mas, kayak ini biar beres deh. dan kali saya pasti install Mas, dengan muka yang agak memelas-melas. Tapi puji Tuhan, saudara Masnya berpendirian teguh ya, seperti anak-anak kerajaan allah yang berpendirian teguh, dia bilang, sorry Pak, tidak bisa. Dan jujur aja saudara respon saya sebagai orang yang mengenal Tuhan adalah apa? Apakah saya tersenyum? Oke mas saya coba lagi. Oh tidak saya bilang fine. <laughs> Lalu saya bilang gak ada solusi lain nih mas. Wah udah mulai naik tuh saya sum sumbunya saudara ya Lalu dia bilang gini deh pak bapak pinggirin dulu situ ada spot sebentar. Lalu bapak coba uh, matiin mobilnya bapak masuk mau lagi dan proses dan bagaimana seterusnya. Tapi saya berusaha negosiasi dia saya berusaha bernegosiasi. Akhirnya saudara aduh tetap aja gak bisa. Jadi saya tetap harus minggir, parkir, saya masuk ke mall lagi, install aplikasi lagi, ke ATM, isi lagi atau dari handphone saya lupa lah ya. Masukin aplikasi akhirnya saya baru bisa keluar dan lain-lain. Dan itu akibatnya karena saya tidak memperhatikan beberapa hal yang harus saya notice pada waktu saya berada di dalam mall. Ya saudara prinsipnya adalah begini dari cerita tadi apa yang saya mau ambil. Prinsipnya begini saudara ada beberapa hal yang di berada di dalam kehidupan kita ini, require certain payment, ya, require-nya bersyaratnya dibayarnya dengan cara yang tertentu. Gitu, Tuhan ingatkan saya juga pada waktu saya merenungkan topik ini. Bagaimana kalau ada beberapa hal di dalam hidup saudara dan saya yang juga ada requirement khusus cara pembayarannya, tanda kutip. Ada syarat khusus. Jadi mungkin saudara Tuhan udah bilang, aku, aku tahu tempat di mana kamu harus berada, aku tahu titik di mana aku mau bukakan sesuatu bagimu, tapi di situ ada satu syarat certain payment khusus yang namanya sabar. Repotnya kita hidup di zaman now yang saya udah bilang tadi, serba cepat. Dan kita mau bilang, kalau bisa, apa yang saya mau terjadi. Now, semua bilang now, now ya kan? Semua bilang now. Bagaimana kalau Tuhan jawab, "Aku akan berikan kepadamu, tapi tidak dengan caramu." You must wait for six years, misalkan seperti itu lagi, karena rancanganku bagimu sangat luar biasa. Bagus sekali rancanganku bagimu, tapi syaratnya adalah sabar. Saya tahu, saudara, banyak kita di sosial media kita, Facebook, Instagram, Twitter, kita taruh semua yang bagus-bagus. Semua yang kita taruh yang keren-keren. Kita taruh makeup kita yang paling keren. Angle yang paling keren. Tapi entah kenapa banyak yang jomblo-jomblo masih gak punya pacar juga. Ups. Bahkan ada yang berusaha pakai aplikasi ya, saudari, buat edit kanan, edit kiri, ganti filter. Tuhan bilang daripada cari orang yang tepat, walk on yourself. Jadilah dulu pribadi yang tepat. Jadilah woman or man of God, baru nanti... Yang oke okay akan datang dalam hidupmu. Kenapa demikian? Karena I prepare someone for you. Dan di titik ini yang kau perlukan adalah sabar. Yes, kamu akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Yes, proyek tertentu Tuhan sediakan di timing yang pas. Tapi sampai syaratnya saudara apa? Adalah apa? Sabar, saudara nggak bakal. Bosen dengerin saya berhenti, ngomongin sabar, sabar, sabar, dan sabar supaya nempel terus dalam hidup saya. Saudara, ya, masalahnya, saudara, kebanyakan kita dengerin saya baik-baik, kehilangan momentum Tuhan karena kita tidak mau membangun buah roh yang satu ini, yaitu sabar. Tapi, Pastor, bagaimana kita harus sabar? Semua peluang, kalau kita nggak ambil cepat, bisa hilang, loh. Apalagi di masa kayak begini, kita masih cepat-cepat lakukan ini, non, ini, non, ini, non. Ya selama saudara yakin itu datangnya dari Tuhan go tapi sometimes itu datangnya dari yourself. Sehingga saudara terburu-buru memutuskan sesuatu. Akibatnya bukannya untung malah buntung malah ketipu. Kok dia yang dulu ngejar saya sekarang pergi sama yang lain. Jawaban saya tetap sama sabar nanti Tuhan sediakan yang lebih baik dari apa yang pergi itu. Saudara coba kita kalau boleh jujur saudara berapa banyak di antara saudara yang suka nunggu. Saya rasa 85% antara kita yang mendengar ini tidak suka. Karena hari-hari ini di zaman kita kecepatan dan kenyamanan adalah tanda kutip raja di culture kita. We like it faster better. Kita hidup di zaman yang belanja online dengan mudah dan cepat dari si hijau, si orange, si biru, si merah. Kirimi juga cepat lagi bisa besok sampai. Atau bahkan ada kurir instan. Atau mau lebih cepat lagi ada kurir now namanya gitu saudara ya. Kita kalau install game atau nonton sesuatu di TV kita lagi download kita maunya wifi-nya, wifi-nya kencang dan cepat on demand entertainment, meeting online mau kemana-mana tinggal pencet jemputan datang mau nonton tinggal pencet intinya apa yang kau mau semua bisa segera datang dalam hidup kita belum lagi pinjol-pinjol hanya butuh waktu 10 menit pinjaman online maksud saya saudara ya langsung disetujui dan lain-lain semuanya kayaknya serba cepat repotnya ini kebawa ke gereja semua bisa diselesaikan dengan jari Kita kebawa kepada bagaimana pengenalan kita akan Tuhan Kebawa juga tentang bagaimana kita bergereja Seringkali kita bawa ini ke dalam hubungan kita Di antara anggota jemaat gereja misalkan Kita berusaha tukar respon lewat komputer atau teknologi Menggantikan akuntanbiliti dalam komuniti yang real Misalkan seperti itu saudara Kita berpikir yaudah kita chat aja udah cukup kok Saudara menggantikan yang real dalam komunitas Generasi sekarang bahkan lebih suka tampil lebih suka to be seen dan to be served atau melayani. Lebih suka panggung pengakuan yang besar daripada proses. Maksud saya banyak orang mau dilepas, mau dilepaskan dari sesuatu yang mengikat dia tanpa pemuritan, mau sukses tanpa kerja keras dan setia. Mereka mau light kepada mereka, gitu ya. lampu sholat kepada mereka daripada mereka belajar dan mereka mau lebih mau wealth daripada wisdom. Itu yang terjadi pada generasi kita sekarang ini. Bagaimana kalau Tuhan bilang You have to wait. Kamu harus tunggu. Aku punya rencana yang besar dalam hidupmu. But you have to wait. Kamu harus tunggu. Repotnya kan mentalitas kita di generasi sekarang ngapain nunggu? Kan itu kan? Ngapain nunggu buat having sex? Everybody do that kok. Lakukan aja. Ngapain nunggu buat punya sesuatu? Hajar. Ngapain nunggu buat nikah? Hajar. Ngapain nunggu kalau kita bisa cepat kaya? Why not? Saudara many things yang kita perlu pertimbangkan dengan benar dan kita perlu mengerti cara pandang Tuhan supaya kita tetap stay positif. Mengapa kita harus menunggu? Karena seringkali janji Tuhan ditemukan saat kita berjalan di dalam yang namanya sabar. Jadi saya mau ajak saudara pada siang hari ini untuk belajar menunggu. Menunggu apa? Menunggu Tuhan. Dengan perspektif yang selama ini mungkin berbeda dari yang selama ini saudara lakukan. Karena ini yang saya maksudkan pada waktu Tuhan meminta kita menunggu itu bukan hukuman buat saudara tapi sebenarnya pembentukan di dalam hidup kita. Mungkin kita tanya why Tuhan sih kita harus menunggu kata Tuhan why not. Kita seringkali salah berpikir bahwa menunggu itu hukuman ya padahal menunggu itu bisa jadi pembentukan. Nah ini membawa saya kepada poin yang pertama Saudara, yang mau kita pelajari pada siang hari ini itu kita tetap stay positif di dalam apapun yang kita alami saat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Saudara ada janji-janji dari Tuhan yang syaratnya adalah sabar. Ada janji-janji dari Tuhan yang syaratnya adalah sabar. Saudara mari kita buka Alkitab kita di Roma 12 ayat 12. Saya buka dalam versi bahasa Inggris dikatakan Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. Pertanyaannya, saudara, apa yang saudara lakukan pada saat ada masalah? Firman Tuhan bilang, "Be patient in trouble." Apa saudara sabar saat himpitan keuangan datang? Apa yang saudara lakukan pada saat ada masalah? Apa sabar? Apakah kamu setia menggiring Tuhan? Dan lain-lain, saudara, itu pertanyaan yang valid untuk kita tanyakan. Apa yang saudara kerjakan pada saat saudara masalah? Apa pada saat saudara kena masalah seperti tadi, terhimpit masalah keuangan? Siapa yang saudara cari buru-buru? Hikmat Tuhan dulu atau pinjol? Atau card atau yang lain-lain? Atau saat pelayanan saudara, saudara melayani saat ini dimanapun titik saudara berasal pelayanan saudara berasal. Aduh Tuhan, kayaknya capek deh begini terus. Aku kayaknya pengen pelayanan yang lebih oke okay lagi. Aku pengen pelayanan yang sepertinya aku bisa in the spotlight lagi. Aduh Tuhan, semua orang rese, kesel gue. Apalagi lihat muka koordinator gue yang kayak begitu. Wah, empat bawaannya. Aduh Tuhan, bos di kantor modelnya kayak begini lagi. Pengennya buru-buru resign deh. Atau gimana nih Tuhan? Saudara bisa jadi Tuhan sedang mau kita ada di season itu. Seringkali banyak orang tuh pengen menghindari hal kayak gitu dan malah berkata ya inilah mungkin proses dari Tuhan kalau kita punya bos yang jahat belum tentu juga sih bisa jadi itu adalah alibimu maksud saya saudara ngerti maksud saya bisa jadi sebenarnya engkau tahu kok pada waktu itu sebenarnya Tuhan lagi mau menggocok engkau kau mau diasah di sana dulu dan kita perlu stay positif kan untuk memandang hal-hal ini tapi banyak kita pindah buru-buru cari solusi cepat buru-buru. Saudara, sebenarnya saudara tidak pindah. Saudara lari di tempat karena masalahnya. The real problem keep going with you. Maksudnya apa? The real problem keep going with you. Ya karena the real problem is you. Saudara masalahnya. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah saudara mungkin, saudara bertanya sama Tuhan. Tuhan kalau bisa ada cara lain gak sih? Oh, ada cara lain? Ayo dong, bukain cara yang lain. Saudara tanyakan saja sama Yusuf anak Yakub. He wait for 14 years. Apakah dia akan say yes sama Tuhan kalau semua hal dibukakan dalam surat kontrak kerjanya tanda kutip. Nanti kamu akan alami seperti ini loh. Kamu akan dibuang ke sumur saudara saudaramu sendiri. Lalu kamu akan jadi budak di negara orang lain. Dari menjadi budak kamu akan digodain tante-tante genit ya kan, sehingga kamu difitnah, malah kamu masuk penjara, di penjara kamu bantuin orang, kamu udah bilang, eh jangan lupain ya saya, ternyata lu dilupain juga, ya kan, dan kalau dia baca itu semua belum tentu dia bisa bilang, yes saudara, tapi dia setia dan sabar, 14 tahun, tahun ke satu, ya Tuhan aku sabar, Tahun ketiga, yes Tuhan aku masih ikut jalanmu. Tahun sepuluh sabar, tahun dua sabar, tahun tiga Kalau dia gak sabar saudara di tahun ke belas aja sedikit lagi. Dia tidak akan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Why? Karena ada janji-janji Tuhan di hidupmu dan di hidup saya. Yang syaratnya dan ketentuannya adalah sabar. Daud juga gitu. Dia tidak diundang pada saat Nabi Samuel datang. Ke rumahnya ya kan Dia gak diundang kepada e, saat Nabi Samuel datang ke rumahnya Bahkan bisa dikatakan di beberapa tafsir Ayahnya sepertinya gak mau ada dia Mengerikan sekali saudara ya Dan pada saat dia sudah diurapi pun tidak ada fasilitas khusus, dia kembali jadi gembala, di mana tidak ada satu orang pun tahu namanya. Mungkin relate dengan saudara saat ini, di mana saudara tahu Tuhan punya rencana yang baik buat hidupmu. Saudara dikasih passion yang luar biasa di area tertentu dalam kehidupan saudara, tapi saat ini sepertinya kayak asap semu, semuanya hilang. Dan kau ya, nobody knows, gak ada yang kenal kamu. Bagaimana kalau Tuhan bilang, "Hei, persis di sana lah tempat dimana aku menginginkan kamu." Dan butuh 15 tahun untuk Daud menjadi raja. Yusuf 14 tahun, Daud 15 tahun. Saya bawa lagi yang lebih hebat lagi. Namanya Nuh. Ini orang yang Tuhan percayakan membangun bahtera. Dan pelihara kebun binatang pertama. Di sepanjang hidupnya. Dan tebak berapa waktu yang dia butuhkan. 50 tahun plus. Dia mesti melakukan itu, membangun batra yang belum pernah ada dengan teori yang kalau orang bisa bilang teori konspirasi mungkin zaman sekarang karena di zaman itu, air itu tidak pernah turun dari langit tidak ada keterangan hujan pernah turun ke bumi di zaman itu ya air adanya di laut aja, dan nanti Tuhan bilang ada air turun dari langit namanya hujan well, ini bukan hal yang mudah untuk dipatuhi dia gak ngerti bentuk perahu kayak apa, hujan kayak apa dia belum, dia belum mengerti, yang dia tahu dia cuma pegang janji Tuhan, mungkin sama dengan saudara yang berpikir sampai kapan Tuhan aku seperti ini. Kapan orang tua aku kenal Tuhan? Hey, saudara, don't give up on the promise of God yang sudah Tuhan taruh di dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang dan selamanya. Mungkin hari ini belum kelihatan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, tapi bukan berarti belum, bukan berarti ini ini berakhir. Selama saudara masih bernapas. Saudara, janji Tuhan itu masih ada dalam hidup saudara. Jadi saudara, maksud saya kita harus buahi buah roh kudus itu. Yaitu kesetiaan dan kesabaran. Karena cuma dua ini, kesetiaan dan kesabaran ini yang ada elemen waktu di dalamnya. Ya kan, setia melibatkan waktu, sabar juga ada elemen waktu di dalamnya. Mungkin saat ini engkau bertanya, ada gak sih janji Tuhan yang gak pakai syarat? <tuh> Biasa ya sejarah, kita kan suka kadang-kadang kayak gitu kan. Ada gak janji Tuhan yang gak pakai syarat? Gak pakai syarat apa maksudnya Andre? Gak pakai syarat sabar? Saudara meminjam salah satu uh, quote pastor yang terkenal di Jakarta dikatakan Tuhan lebih tertarik mengubah kita daripada mengubah keadaan kita. Saudara perhatikan di Ibrani 6 ayat 12. Sudara, Ibrani 6, ayat 12 berkata agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Allah. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara Ibrani ini banyak bicara soal orang Yahudi yang diminta untuk menyangkali bahwa Yesus adalah Mesias. Konteks satu surat Ibrani itu seperti itu. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk iman dan kesabaran di tengah tekanan hebat yang mereka alami. Relate dengan kita sekarang kan? Kalau kita sekarang saat ini punya tekanan hebat di dalam kehidupan kita. Dikatakan syaratnya adalah kalau kita ingin mendapat bagian yang dijanjikan Allah adalah iman. pada nanya apa tadi saudara? Dan kesabaran. Kok bukan iman dan koneksi? Kok bukan iman dan karisma yang kau butuhkan? Karena bukan itu semua yang dibutuhkan saat mengalami yang namanya tekanan. Yang dibutuhkan adalah iman dan kesabaran. Lalu saat dikorelasikan, kalau di ayat ini kita baca lanjutannya saudara. Ayat ini dikorelasikan dengan Abraham. Perhatikan di ayat 15, Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, dari tadi kita ngomong sabar, sabar, sabar, sabar. Ah, apa sih sabar itu? Sabar itu kalau menurut saya definisinya adalah begini saudara ya menurut saya. Sabar adalah kapasitas seseorang untuk mentoleransi penundaan, masalah, atau penderitaan tanpa menjadi marah dan kecewa. Wah ini aja pasti sudah mendiskualifikasi 85% dari kita. Ya kenapa saudara? Karena ya seringkali pada waktu kita sabar ya kita begini responnya saudara. Ya gue sabar, sabar gue, sabar, sabar gue. Ya kita sih sabar tapi ya marah aja gitu. Ya gue sih sabar sih, sabar, sabar banget. Ya cuma kesel aja gitu loh. Saudara <laughs> kayak kita bilang kita sabar dan menunggu tapi attitude-nya ngaco. Saudara lihat aja orang Israel yang dibebaskan Tuhan dengan ajaib dari, dari perbudakan Mesir. Perjalanan mereka 11 hari gara-gara responnya keliru saudara ya. Itu menjadi 40 tahun. Why? Sikapnya ngaco. Nah kalau kesabaran adalah buah roh. Berarti ketidaksabaran adalah buah dari kebalikannya, daging. Contoh saudara, kalau ada yang bikin saya tidak sabar, wow saya pernah loh saudara, saya naik mobil, masuk gang-gang gitu saudaranya lagi jalan agak sedang lah ya, masuk gang, mana bisa lari kenceng, cuma lari 20, let's say 25, itu juga udah kenceng. Dan tiba-tiba motor di depan saya rem mendadak. Ya saya berhenti lah mereka mendadak juga nyut gitu kepalanya sampai maju saudara gak kena apa-apa sih cuma sepertinya motor itu kayaknya agak marah sama saya dia nengok ke belakang gitu lalu dia menunjukkan tanda saya adalah orang nomor satu secara internasional gitu saudara ya lalu saya wah agak kesel tuh saudara di situ gitu ya lalu uh, dia pergi lalu bukan hanya itu yang membuat saya tambah kesel tiba-tiba ada beberapa anak remaja di sekitar saya tau gak ngomongnya apa mobil goblok nah ayo udah ngeliat begitu dibilang mobil goblok lagi Lalu respon saya, gimana tuh saudara Wah langsung saudara, saya buka pintu mobil saya Saya keluar, wih langsung saya kasih gini saudara. Begitu Ya itu aja sih, saya ngakuarkan keluarkan apapun saudara. Cuma begitu aja, lalu saya masuk lagi Saya jalan, huh, untung belum ada Stiker aja, wali church ya saudara ya. Kalau ada ya, gimana gitu Jadi maksud saya saudara Saat bicara mengenai kesabaran Maka kadang-kadang cara kerjanya Kan Tuhan kasih saya Sesuatu yang menguji kesabaran saya Kesabaran kan gak gini loh. Tuhan aku berdua sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, ciri, kubang, kocir, ciri, kubang, kocir. Langsung jadi sabar. Pasti Tuhan akan menguji dengan berbagai hal yang membuat saudara justru hilang kesabaran. Dia kirim bos yang annoying misalkan. Ya kan? dia Dia kirim anak yang nama belakangnya memakai nama belakang keluarga saudara. Tapi sometimes anak itu kayak kemasukan roh lain. Sehingga mengakibatkan saudara hampir hilang kesabaran yang udah punya anak mengerti apa yang saya maksudkan kan. Ya gitu dia kerjakan hal seperti begitu. Saudara kadang-kadang seperti itu kadang-kadang itu terjadi dan ngeselin. Tapi saudara dalam berbagai hal kalau kita pahami dan sadari gangguan-gangguan yang membuat kita seperti itu tadi hilang kesabaran bisa jadi adalah pemurnian untuk membawa saudara ke tempat dimana Tuhan mau saudara berada. Asal kita sabar, kalau saudara nggak percaya, kalau saudara nggak sadar, Tuhan kita Yesus juga menghadapi tes sabar. Ini terjadi pada waktu dia 12 tahun, dia merasa dia siap. Sementara yang lain dari bait Allah pulang ke Nasaret, Yesus sengaja tinggal di sana untuk bertanya jawab dengan ahli-ahli di sana. Yusuf dan Maria kehilangan Yesus, firman Tuhan katakan, mereka mencari dia. Untuk Lalu mereka kembali ke Yerusalem dan menghabiskan tiga hari kata Alkitab Untuk mencari di mana Yesus berada dan akhirnya ditemui bahwa Yesus adalah di bait Allah Dan saat diajak pulang dan maminya bilang Jesus time to go home Tuhan Yesus bilang mungkin dia begini aja dengan ku saudara Jesus, Yesus dari Nazaret Biasa kan kalau orang tua marah namanya dipanggil lengkap gitu saudara kan Yesus dari Nazaret waktunya pulang Ayo op sama daddy sama mami Lalu Yesus jawab apa? Lukas 2 ayat 49 menulis saudara jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Kata Yesus. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Waduh, itu pertanyaan yang uh, kalau mungkin kita pakai bahasa sehari-hari. hello, Lu juga bukan mami gue kali ya? Ya kan? Gue jadi ada di rahim lu karena you know I'm son of God. Wow, kalau udah seperti itu ya berbeda lagi saudara ceritanya. Tapi saya, saya, saya salut adalah saudara, cerita itu belum selesai. Di ayat 51 dikatakan lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nasaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Itu kata penting, hidup dalam asuhan mereka. Bahkan dalam bahasa aslinya asuhan itu aslinya adalah ketaatan pada waktu dibesarkan oleh kedua orang tuanya itu saudara. Dan dikata di ayat 51 dilanjutkan dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. And you know what after that. Tidak tercatat satu kisah hidup Yesus pun selama kurang lebih 18 tahun. Dia menunggu dengan sabar untuk tampil di depan umum. Berarti masalahnya saudara prinsipnya bukan seberapa hebat atau berbakatnya saudara. Tapi it's not the time yet. Mungkin belum waktunya. Saudara 30 tahun persiapan Yesus untuk tiga tahun pelayanan dan tiga jam momen utama tujuan hidupnya. Renungkan itu saudara. 30 tahun persiapan untuk tiga tahun pelayanan dan tiga jam momen utama tujuan hidupnya. Saudara, the question is sekarang, will you wait on God? Kenapa? Karena ada janji-janji Tuhan yang syaratnya adalah sabar. Nah saat kita belajar harus seperti begini, masalahnya ada satu, pride. Semua bilang pride. Saudara, pride bisa mengganggu saudara meraih janji Tuhan dalam hidup saudara. Ya, pride bisa mengganggu saudara meraih janji Tuhan ya, yang disiapkan dalam hidup saudara. Yang diganggu siapa? Saudara loh. Janji Tuhan emang gak terganggu dalam hidup saudara. Yang terganggu siapa? Saudara. 1 Samuel 13 Alkitab mencatat Samuel meminta Saul menunggu tujuh hari untuk tidak mempersembahkan korban. Lalu dicatat di 1 Samuel 13 ayat 8 lalu ayat 11 dan 14 seperti demikian Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran Tetapi kata Samuel apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas ia menunggu tujuh hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia kata Samuel kepada Saul perbuatanmu itu bodoh engkau tidak mengikuti perintah Tuhan alamu yang diperintahkannya kepadamu sebab sedianya Tuhan mengokohkan Perhatikan kerajaanmu atas seorang Israel untuk selama-lamanya tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara kejayaan sumur hidup yang harusnya Saul alami hilang dalam 40 menit akibat tidak sabar. 40 menit ya perkiraan durasi saya aja sih Saudara mempersembahkan korban Saudara ya. Jadi ini membawa saya kepada poin yang kedua. Saudara poin yang kedua adalah sabotase hidup. Terjadi saat kita lebih percaya solusi yang berbeda dari kehendak Tuhan. Sabotase hidup terjadi saat kita lebih percaya solusi yang berbeda dari kehendak Tuhan. Saat Tuhan bilang tunggu sama Saul, dia terobos. Ya kan orang banyak bilang begini. Faktanya Kenyataannya kayak begini, wah ini ngeri sekali saudara, why? Karena bisa ada janji-janji Tuhan sekarang dalam hidupmu yang syaratnya adalah sabar. Oke stay with me saudara, ini yang terakhir dan ini penting sekali. This is last point ya. Poin yang ketiga, bagaimana saudara menunggu ada korelasinya dengan berapa lama kamu menunggu? Ini penting, bagaimana saudara menunggu, ada korelasinya dengan berapa lama kamu menunggu. Nah saudara, kenapa poin ketiga ini penting? Karena gini, sebentar ya. Karena seringkali pada waktu kita bilang, kita belajar mengenai sabar, respon kita umumnya kayak begini. Wih, pastor bilang sabar. Oke, okay. oke, okay. gue sabar kok. Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, Oke Tuhan, I take it. Ya, saya mau sabar. Sekarang saya menunggu Tuhan bekerja. Nah itu yang biasanya orang kerjakan saudara Saudara lihat kan walau kurang lebih hanya, ya 10 mungkin 20 detik atau 30 detik Itu kelihatannya jadi aneh Gimana kalau Tuhan suruh nunggu 8 tahun atau 30 tahun Saudara di titik ini sangat sering kita respons sabarnya adalah kayak tadi Hanya diam dan menunggu, menunggu Tuhan Dan kita nggak mau berubah Yang mau kita ubah siapa? Orang lain, hello Tuhan lihat hati loh saudara Kadang-kadang kalimat kita aku menunggumu Tuhan Ya ini proses sih yang datangnya dari Tuhan. Eh hey, sorry saudara, kadang-kadang bukan itu proses yang Tuhan mau. Dan itu jadi bedak saudara, ya. bedak buat nutupin jerawat yang sesungguhnya. Yang artinya yang memang elu aja yang salah. Kamu yang harus berubah. Kita yang bahasa Belandanya itu doublek. Kita, saudara. kita yang dablak, Tuhan mau kita sabar supaya kita sambil menunggu waktunya Tuhan, kita bukan hanya diam, tapi kita introspeksi, kita mau berubah semakin menjadi apa yang Yesus mau serupa dengan Yesus. Hello, masalahnya adalah orang banyak pengennya apa? Feelingnya lebih diutamakan. Ya ini kan proses ya gimana, gini-gini ya. Tapi dia menghilangkan ketaatannya. I'm sorry to say. Menghilangkan ketaatannya akan Tuhan. Siapa di sini yang feelingnya enak pada waktu dikeramasin bos misalkan di kantor? Nggak ada. Tapi apakah kita introspeksi untuk menguji di mana masalahnya? Apa yang Tuhan mau saya pelajari atau kita bilang oke okay, Tuhan waktunya sabar? Ya, well, saudara ingat Israel perjalanan 11 hari jadi 40 tahun padahal mereka melihat penyertaan Tuhan lewat laut merah terbelah tiang awan tiang api bahkan makanan turun dari langit every day siapa di sini yang di masa pandemi ini makanan dikirim dari langit nggak ada mereka dikirim makanan dari langit mungkin hari pertama wow hari kedua hari ketiga mereka malah kesel dan bahkan mereka bahkan frustasi dengan mujizat bayangin frustasi ditolong Tuhan dengan mujizat mungkin hari pertama wow what it is this? gitu ya hari ketiga empat lima barek ke 40 puluh apalagi sini Udah jadi gitu saudara. Why? Mereka bahkan minta balik ke Mesir. Why? Nggak sabar. Saudara lihat, hal yang baik bahkan mujizat Tuhan sekalipun bisa dianggap nyebelin kalau perspektifmu keliru. Jadi sekali lagi prinsip yang ketiga, ini bukan masalah berapa lama kamu menunggu, tapi bagaimana juga sikapmu saat menunggu. Handuk yang tadi saudara posisikan salah sih. Coba kita posisikan dengan benar handuk tersebut saudara ya. Kita ganti ya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kalau handuk itu kita gunakan seperti ini. Sah. Tuhan, I'm at your service. Aku siap Tuhan. Aku siap. Apalagi Tuhan yang kamu aku lakukan. I will do it. Prosesku aku itu, Tuhan. Ada kekeliruan dalam hidupku. Aku perbaiki Tuhan. Keren ya kayak gini saudara ya. Keren kan? Ada tantangan. I'm ready God. Saya hadapin. Saya perbaiki diri saya. Saya akan melayani lebih baik. I will serve you more, more, more, more, and more. Kalau kita punya sikap seperti ini saudara. Saya rasa Tuhan akan lakukan hal-hal yang amazing dalam hidup saudara karena engkau mau taat dan mau belajar tetap memiliki sikap I'm ready God saya mau lakukan saya siap ya jangan dikira saudara pada waktu kita begini semuanya tiba-tiba jadi baik juga sih tapi bukan kepada saat kita seperti begini Tuhan kayaknya uratnya sabar udah di ujung-ujung Tuhan orang itu nyebelin banget tapi yes kan yes saya akan kerjakan apa Tuhan berkorban lagi apa Tuhan tabur lagi Yes Tuhan saya mau apa yang Tuhan mau saya lakukan saya akan lakukan I will keep doing it I will keep serving you aku akan memandang wajahmu Tuhan anything apapun yang Tuhan mau aku kerjakan aku akan kerjakan Tuhan setelah so, kalau sikap kita seperti begini karakter kita bertumbuh kalau kita stay positif saudara ya kita stay positif dan percaya sama Tuhan di dalam waktunya Tuhan, dan seizin Tuhan, dia akan memakai saudara dengan dasyat. Stay positif di dalam kehidupan kita, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan. This is week one. Kita belajar mengenai sabar. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Hambamu berdoa dengan bahasa yang terbatas, biarlah kebenaran firmanmu masuk ke dalam setiap hati kami dan mengubahkan setiap kami sehingga kami menjadi orang yang berkarakter Kristus sehingga kami menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan Tidak mau terburu-buru Tidak mau berjalan dengan hal yang aneh-aneh Biarlah kami menjadi pribadi yang sabar di timingnya Tuhan Dan berikan kami hikmat untuk membedakan Tuhan Berikan kami hikmat untuk hidup Tidak dengan kesabaran yang keliru Tapi dengan cara sabar yang benar di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini hamba Hambamu selesai berbicara Dan biarlah firman Tuhan menjadi remeh di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu berdoa Amin Saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus, karena di minggu pertama di Raja Wali Church, kita akan merayakan, mengingat kembali pengorbanan Yesus lewat perjamuan kudus. Saudara bisa ambil roti, atau minuman, atau apapun yang melambangkan roti dan anggur di sekitar saudara, untuk kita bisa menikmati perjamuan kudus. Oke. Kalau sudah mari saudara kita angkat roti atau makanan apapun yang saudara ambil lebih tinggi dari kepala saudara dan sebelum kita menikmati perjamuan kudus kita dengarkan prinsip firman Tuhan sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita saudara. Lalu saudara mari kita ambil minuman tadi, kalau sudah dapat lebih tinggi daripada, daripada kepala kita, kita angkat. oke? Okay? Kita dengarkan firman Tuhan sebagai berikut sebelum kita uh, melakukan perjamuan lewat anggur atau perlambang anggur ini dalam hidup kita. Demikianlah juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, percayanya adalah perlambang darah Kristus yang tercurah bagi saudara. Kalau ya, sambil meminumnya, mari kita ucapkan syukur dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah Tuhan lakukan di tengah-tengah kami. Kami akan mengingat terus karya Tuhan di dalam kehidupan kami dan kami mau menghargai darah yang mahal itu, penebusan yang mahal yang sudah Tuhan lakukan buat kami dan kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dan kasih-Mu tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke terima kasih sudah menyaksikan online service dari Wali Church Saya berharap saudara diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan Dan marilah kita hidup apa? Sabar! Dan tetap memiliki respon yang benar di dalam Tuhan Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini Saudara bisa like, saudara bisa subscribe Lalu saudara bisa share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya Tuhan berkati kita semua Sampai ketemu di minggu depan di Wali Church God bless you all Hai Bravers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 jika bravers ingin memberi, ada dua cara yang dapat bravers lakukan. Yang pertama, scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini dan dapat diakses melalui berbagai platform e-wallet serta mobile banking atau melalui transfer ke nomor rekening BCA yang tertera pada layar berikut ini. Apabila first ingin terhubung dengan Raja Wali Church, bravers bisa mengisi form Connect, Serve atau Prayer Request melalui QR Code yang telah tersedia. Kami juga mengundang Bravers untuk bergabung di club atau komsel. Saat ini, club masih diadakan secara online setiap hari Rabu jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk bergabung, silakan menghubungi tim hospitality kami. Untuk mendapatkan update terbaru tentang Raja Wali Church, Bravers bisa memantau social media account Raja Wali Church berikut ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. That's all Rajawali updates for today. Stay safe and be brave. God bless you.